Saudara Francisco Saverius Amir Saputro Apakah Anda meresmikan perkawinan ini Sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati Bersediakah Anda mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia Bersediakah Anda menjadi Bapak yang baik Bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu Dan mendidik mereka Menjadi orang katolik yang setia Ya, saya bersedia Sudari Maria Indri Ratna Ardani, Apakah Anda meresmikan perkawinan ini juga Dengan sungguh dan ikhlas hati Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati Bersediakah Anda mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu Ya, saya bersedia Bersediakah Anda menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang nanti dipercayakan Tuhan kepadamu Dan mendidik mereka menjadi orang katolik yang setia Iya, saya bersedia Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang di sini Saya, Francisco Xavier Emre Saputra Memilih engkau, Maria Indriana Ardani, Sebagai istri saya saya berjanji setia kepadamu dan mengabdikan diri kepadamu Dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya Di hadapan Imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Maria Indri Ratna Ardani memilih engkau Fransiskus Saverius Amir Saputro menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya.